Baik, Alhamdulillah nih Bapak-Ibu sudah bisa mencari lokasi yang cukup um, memadai dari segi internetnya. Um, apa sudah semua di ruang meeting pada hari ini ya Bapak-Ibu ya? Bapak-Ibu sudah melihat tampilan uh, presentasi di layar saat ini? Sudah Pak, sudah Ada beberapa peserta yang live um, Baik, uh, karena sudah waktu saya akan memulai sesi kita pada sore hari ini Pertama-tama saya ucapkan dulu salam dan uh, bahagia ya Bapak Ibu ya um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi damai sejahtera om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua di ruang kekuat ini di saat ini saya sedang bersama sekolah penggerak Bapak Ibu jadi baru saja selesai dengan sekolah penggerak dan langsung meluncur ke guru penggerak pada hari ini di sesi sekolah penggerak ada beberapa rekan-rekan yang tidak bisa hadir di kegiatan lokakarya karya dikarenakan um, sakit pada hari ini. Jadi kita patut bersyukur kembali bahwa kita semua ada 62 orang di sini. Um, semoga dalam keadaan baik dan kita bisa mengikuti kegiatan di sore hari ini, terutama di uh, praktik di paket modul 2 di praktek pembelajaran yang berpihak pada murid, modul eh, 2.1, saya ucapkan selamat juga buat Bapak Ibu semua karena sejauh ini sudah berhasil melewati paket modul satu yang ada empat. Ya, terakhir kemarin 1.4. jadi di satu-satu kita sudah mempelajari banyak tentang filosofi Ki Hajar. KMH. Kemudian di satu uh, dua ada juga nilai uh, guru penggerak dan perannya juga di sana. Kemudian ada visi guru penggerak dan ada budaya positif. Dari konsep yang Bapak-Ibu dapat di paket modul 1, di paket modul 2 ini berisi semua tentang bagaimana mempraktekkan filosofi-filosofi yang Bapak dapat di Bapak-Ibu dapat di uh, paket modul 1. Yang pertama kali akan dipelajari adalah 21 Bapak-Ibu sudah melihat materi dari Merdeka sebelumnya, sekarang adalah sesi elaborasi. Nanti akan dapat dua dua pembelajaran sosial emosional dan yang di dua tiga pembelajaran untuk coaching. Nah saya mungkin uh, mulai dulu Bapak-Ibu dengan perkenalan. Singkat saja, jadi ini nama lengkap saya dari Cokorda Agung Andre Juniana. Jadi saat ini saya posisinya ada di Bali sebagai Kepala Akreditasi SPK Diat Mika. Di sini ada seluruh jenjang, bapak Ibu dari PAUD, SD, SMP, dan juga SMA. Nah SPK itu Satuan Pendidikan Kerjasama yang diizinkan oleh Mas Menteri untuk pakai kurikulum selain kurikulum K-13 jadi di sekolah kami ada kurikulum dari Eropa dan juga dari Australia bersamaan digunakan dengan kurikulum K13. Jadi ada tiga kurikulum yang pada saat ini berjalan di sekolah kami. Begitu Bapak-Ibu. Nah untuk latar belakang pendidikan Bapak-Ibu sudah lihat S1 dan S2 saya di pendidikan bahasa Inggris di Universitas Pendidikan danesa. Untuk panggilan silakan Bapak Ibu memanggil Pak Cok, Pak Cokorda, Pak Agung, boleh. Jadi silakan dipilih senyamannya. Um, jadi tidak perlu panggil yang semuanya panjang, Silakan dipilih. Nah keseharian saya selain sebagai uh, kepala akreditasi di Biat saya juga instruktur di program pendidikan guru penggerak dari CGP Angkatan 1 ya Bapak Ibu ya. Kemudian CF dan juga CPP untuk pengajar praktik. Mungkin ada Bapak Ibu fasilitator yang yang sempat bertemu. Saya ucapkan salam pada sore hari ini. Kemudian dari tahun lalu saya juga sebagai pelatih ahli program sekolah penggerak Angkatan Pertama. Jadi Angkatan Pertama saat ini sudah, sudah berhasil diloloskan dan bergerak ke angkatan berikutnya, angkatan kedua. Saya juga sebagai uh, master trainer Pearson Edexcel UK, kemudian wakil ketua umum untuk perkumpulan jenis sekolah yang SPK dan juga wakil ketua alumni. Bapak-Ibu, saya sengaja menaruh uh, alamat email, alamat uh, WA dan juga IG karena biasanya uh, dalam proses kita berdiskusi 90 menit ke depan nanti bisa jadi ada hal-hal yang memang terlewat atau uh, tidak sempat kita diskusikan. Jadi Bapak-Ibu ingin mendiskusikannya silakan uh, mengikuti nanti di ruang-ruang uh, lain bisa di WhatsApp atau di IG juga, diperbolehkan. Ya, terima kasih Pak Angga sudah ditekam prosesinya. Um, sebelum kita mulai komitmen belajar seperti biasa, terima kasih ada Bu Penny Bu Endang, Bu Lina, Bu Veronika sudah menyalakan kamera, Pak Abdul juga. Jadi saya merasa uh, tidak berbicara dengan kotak laptop begitu ya. <laughs> jadi berbicara dengan Bapak-Ibu semuanya di sini. Um, jadi terima kasih kamera sebisa mungkin sudah dinyalakan. Kemudian microphone juga sudah dinonaktifkan. Jika nanti ada uh, pertanyaan atau ingin memberikan pendapat, Silakan Bapak Ibu nanti memberikan, uh, menggunakan fitur face hands. Dan seperti tadi, um, kita ada di ruang virtual. Tadi saya juga lihat beberapa terlempar keluar, kemudian balik lagi, terlempar lagi, balik lagi. Begitu juga saya tadi mencoba beberapa kali sampai restart laptop juga. Uh, uh, jadi ketika nanti terjadi kendala, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, silakan dicoba untuk balik ke ruang pertemuan kali ini um, kami selalu menyarankan Bapak-Ibu membuat catatan buku kertas jadi saya persilahkan ya Bapak-Ibu tentunya pasti akan ada hal-hal yang uh, baru atau hal-hal menarik yang mungkin Bapak-Ibu ingin uh, dalam prosesnya nanti dicatat agar ingat karena nanti ketemu 2.1 setelah ini ada dua titik 2.2 dua kemudian dua titik tiga tiga jangan sampai setelah dapat dua titik tiga nanti ternyata dua titik terlupakan semua nah catatan itu sangat penting untuk kita mengingat kembali merefleksikan diri terima kasih sudah mau juga memundurkan waktunya pada sore hari ini Uh, spesial sekali dan saya sangat-sangat berterima kasih untuk Bapak-Ibu dengan fleksibilitas waktu, kita punya 90 menit ke depan, kita usahakan menggunakannya dengan sangat baik dan tentunya fokus um, hati dan pikiran kita untuk mengikuti sesi pada kali ini. Bapak-Ibu, alur presentasi uh, yang akan saya lakukan kurang lebih seperti tadi, 5 menit sudah diawali dengan komitmen, refleksi awal dan uh, perkenalan. Selebihnya akan saya lanjutkan dengan materi, kemudian akan dilangsungkan dengan tanya jawab dan juga refleksi akhir. Nah, uh, capaian umum di modul 2.1 ini adalah uh, Bapak-Ibu diharapkan mampu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengakomodasi uh, kebutuhan yang berbeda dari Anak-anak um, yang ada di sekitar Bapak Ibu, dan kemudian tentunya menjadi teladan praktek-praktek uh, baik di lingkungan sekolah, gitu ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau di capaian khususnya, kita berharap nanti Bapak Ibu uh, memahami uh, apa manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi. Arti pentingnya itu apa? Bisa menerapkan diferensiasi, baik dari segi konten, proses, dan juga produk, membuat RPP-nya. dan yang paling penting adalah mau mencoba, gitu ya, mau mencoba proses ini. Jadi kalau udah tahu, sudah paham, langkah yang lebih penting lagi adalah mau mencoba. Nah, um, sebelum saya mulai, saya akan meminta bapak ibu memperhatikan dulu gambar um, beberapa orang dan ada pohon beserta nomor yang ada di sebelah kiri ya ini adalah gambaran situasi setelah Bapak Ibu belajar modul paket 1 ya, modul paket 1 Bapak Ibu sudah pelajari kemudian modul paket titik satu juga sudah Bapak Ibu sempat baca sempat uh, diskusikan di ruang-ruang uh, virtual bersama fasilitator dan uh, pengajar praktik begitu ya saat ini <coughs> boleh di kolom chat Bapak Ibu mulai memberikan angka mengetik angka di mana posisi perjalanan pembelajaran Bapak Ibu saat ini. Ada 1, ada 11, 12, ada yang 21, apa ada yang 14 gitu juga ya. Ada 8, ada 6, ada 7. Saya persilahkan, Ini chat dari Pak Abdul 1112 Ibu Trik 1112 kemudian 1112 11, 12, Budian, 11 12, ada yang 12, Ibu Penny, Ibu Eka Yuli 11, rata-rata sudah 11-12 ya Bapak-Ibu ya. Sampai setengah jalan ini. Oke, okay, masih 1112 11, 12, 11 baik boleh saya minta Pak Abdul untuk open mic Pak Abdul untuk menyampaikan kenapa nih posisinya ada di sebelas dua yang menginspirasi teman-teman yang lain juga rata-rata ada di sebelas dua silakan Pak Abdul J ya, Bapak, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang kami hormati untuk pilihan dari saya adalah Posisi saat ini saya berada pada nomor 11, 12 Bapak-Ibu. Nah yang mana Bapak di posisi ini, selama saya mengikuti kegiatan program guru penggerak pada modul 1, saya dapat beberapa wawasan dan pemahaman untuk cara berkomunikasi dan berelaborasi dengan baik teman sejawat, dengan murid atau dengan orang yang ada di sekitar sekolah Bapak sehingga saya terfokus untuk memilih pada nomor 11, 12 demikian Pak Agung. Berarti sudah mulai menggunakan lingkaran pengaruh begitu, oh, <laughs> sudah ya, mulai ya. menggunakan teori-teori yang kotak hitam untuk belajar lagi menjalin komunikasi begitu ya Pak Abdul ya? Ya Pak. Baik menarik. Rata-rata bapak ibu ada di posisi 11, 12. Bapak Ibu yang saya lakukan di depan di awal ini adalah suatu satu bentuk ketika ingin melakukan pembelajaran diferensiasi kalau Bapak Ibu kenal dengan diagnostik dulu, ya mungkin ada yang bertanya apakah diagnostik itu dalam harus dalam bentuk tes sebuah tes awal gitu ya ternyata tes yang lakukan ini Bapak Ibu ada yang berbicara 11, 12, ini adalah bagian dari kita sebagai seorang guru mencoba memetakan di mana posisi anak-anak didik kita kalau dalam hal ini bagaimana posisi Bapak Ibu setelah belajar. Artinya saya mengetahui bahwa sebagian besar Bapak Ibu posisinya ada di 11 dan 12. Saya belum melihat ada yang memerlukan kemudian bantuan ada posisi masih nomor 3 gitu. Oh saya masih nomor 9 masih senang main-main belum naik belum ingin belajar lagi gitu ya. Ada yang dia nomor 13 merasa bingung sendiri begitu ya, sepi dia merasa sendiri, ada yang nomor 8 entah dia kehilangan arah, dia nggak hadap ke depan, dia hadap ke belakang, nggak tahu apa lanjut apa enggak ya. Ada juga yang nomor 14, nomor 19, ini adalah posisi-posisi yang menarik dan ini bisa Bapak-Ibu gunakan kepada anak-anak kita nanti ketika mereka sudah melalui sebuah proses pembelajaran. Ini tujuannya nanti untuk memastikan kita mengetahui dulu posisi anak-anak kita ada di mana. Berikutnya saya tampilkan satu buah gambar. Saya berikan Bapak Ibu waktu sejenak untuk memikirkan apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan ketika melihat gambar yang ada di sini. Apa yang menarik mungkin, apa yang Bapak Ibu bisa kaitkan nanti dengan pembelajaran berdiferensiasi, Saya akan persilahkan dua, tiga orang untuk mengangkat tangan dan mengomentari um, gambaran ini. Pak Lambertus, Adil belum tentu sama. Silakan angkat tangan Bapak-Ibu yang ingin mengomentari gambar yang ada di depan layar Bapak-Ibu saat ini. Pak Lambertus juga ingin jika, ingin, jika ingin menyampaikannya langsung, silakan. Baik. Baik, terima ya. kasih. Uh, gambar yang menarik bagi saya. Nah, selama ini kan kita selalu berpikir bahwa semua itu mendapat jatah yang sama. Ternyata ketika mendapat jatah yang sama itu belum tentu hasilnya sama. Maka kalau untuk posisi akhirnya biar sama itu ya tidak harus adil tetapi eh, yang sangat membutuhkan akan mendapatkan perhatian yang lebih atau mendapatkan fasilitas yang lebih begitu Pak terima kasih berarti yang membutuhkan sesuai kebutuhannya adil itu yang sesuai kebutuhannya gitu ya Pak Lembar ya, sesuai porsinya sehingga di akhirnya semua bisa menikmati hasilnya semua itu menikmati tayangan yang sama gitu, Oh, ada tujuannya sama-sama melihat pertandingan? Iya, tujuannya untuk melihat pertandingan. Nah, biar semuanya juga bisa melihat pertandingan, menikmati semua gitu. Endingnya, ya tidak harus mendapatkan hak yang sama gitu. Baik, menarik sekali nih. <laughs> Pak Lambertus langsung bisa melihat ada tujuannya sama-sama mau nonton pertandingan dikasih dikasih kotaknya sama tetapi ada anak yang tidak bisa menonton pertandingan tujuan dia menonton tidak tercapai karena ada keadilan yang katanya dikasih diberikan secara sama begitu. Ada lagi yang ingin angkat tangan tadi ada beberapa yang dari pesan ini ada Pak Ibu Eli kemudian Ibu Sri Rezeki kemudian Pak Aris, Ibu Aris ya. Silakan yang ingin menyampaikan langsung boleh angkat tangan. Ibu Tri Lestari. silakan Ibu Tri. Apa yang Ibu akan tambahkan dari eh, yang Pak Lambertus sampaikan dan beberapa teman-teman tadi sampaikan di kolom chat. silakan ditambahkan. Menurut pandangan saya, di situ terdapat tiga orang yang memiliki upaya berbeda. Mungkin mereka tidak saling mengenal, tapi mereka memiliki cara masing-masing supaya mereka bisa melihat pertandingan itu. Jadi upaya mereka masing-masing dengan cara masing-masing supaya mereka mendapat hak sama untuk melihat pertandingan itu. Terima kasih. Ini ada sebuah upaya gitu. Ya. Dari masing-masing orang upayanya berbeda gitu. Baik, baik. Ada yang pakai baju biru, upayanya tinggal berdiri aja gitu, dia bisa nonton gitu ya. Kemudian yang pakai baju merah cukup menumpuk satu box, sedangkan yang baju ungu dia harus menumpuk dua box. Jadi upayanya dia lebih kuat lagi tetapi tujuannya sama-sama tercapai gitu ya Butri ya? Iya sayang. Terima kasih Butri. Bapak Ibu yang memang kita ini ada ada di MAM F3 diperlukan dukungan yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama pada dasarnya ketika kita melihat gambar ini mengingat lagi apa yang terjadi dengan murid-murid kita mereka pada dasarnya baru kita masuk kelas itu sudah berbeda dari lahir pun mereka memiliki keperluan keperluan yang berbeda di gambar yang kiri itu adalah pendekatan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, tapi pendekatan yang kita lakukan uh, uh, secara klasikal memberikan perlakuannya sama untuk semuanya, ya, sama untuk semuanya. Sedangkan yang kedua, kita melihat ada kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dari anak-anak kita, tetapi ada tujuan yang sama, tujuan pembelajarannya sama. Kita ingin memampukan anak-anak untuk... Contoh menonton pertandingan. Tetapi ada bantuan-bantuan yang tentunya bisa kita berikan. Keadilan itu adalah bukan berarti sama. Adil itu memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Ini yang kemudian disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi untuk semua murid di kelas kita. Jadi ketika berpikir murid kita, pembelajaran diferensiasi itu bukan berarti hanya untuk murid-murid yang pintar saja. Atau hanya untuk murid-murid yang belum mampu saja, semua murid kita yang ada di kelas itu memerlukan uh, yang namanya proses pembelajaran berdiferensiasi. Satu orang mungkin pintar di matematika, tapi belum tentu mampu di olahraga gitu ya. Satu orang mungkin hebat di bidang seni, tapi belum tentu mampu kemudian di bidang IPA, sehingga perbedaan-perbedaan ini muncul untuk kemudian diakomodasi. Ketika kita berbicara berpihak pada murid, gitu ya, bukan pada uh, sistem. Kalau berpihak pada sistem, contohnya RPP-nya yang berpihak pada sistem, maka oke, okay, kita buat kelasnya klasikal saja. Tetapi, berpihak pada murid ya, kita memenuhi kebutuhan apa yang ada pada murid kita. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi secara alami itu muncul. Ada mungkin pertanyaan, apa kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Pertanyaannya balik lagi, kondisi anak kita di kelas kita itu apa sama atau berbeda? Nah, ketika dia berbeda, maka proses pembelajaran pun perlu melakukan proses pembedaan. Seberapa jauh kita membedakan itu pertanyaannya sekarang. Nah, kita tekankan saat ini Bapak-Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah sebuah keputusan yang kalau kita sampaikan keputusan yang masuk akal. Kayak nah, kalau ada yang tanya, seberapa jauh nih Pak Cok saya harus membedakan anak-anak punya muridnya 40 atau saya mengajar 300 orang karena saya adalah guru mapel. Gimana cara saya membedakan? Apa saya membuat pembedaan proses, konten, produk pada sekali ketemu? Nah, itu kita akan akan bahas, tapi kata kuncinya di awal adalah masuk akal. Ya. Kata kunci di awal masuk akal ini tentang apa? Satu, tujuan belajarnya kita tahu. Yang kedua, kebutuhan muridnya kita pahami, kita temukan dengan proses pemetaan lingkungan belajarnya, manajemen kelas, dan kemudian uh, penilaian berkelanjutan. Jadi keputusan-keputusan masuk akal yang melibatkan kelima ini. Kita akan coba uh, telusuri satu-satu dari tujuan belajar, Bapak-Ibu. Ketika membuat sebuah tujuan belajar, ada sebuah teknik ABCD. A itu artinya audience, audiensi. Jadi kita menentukan dulu siapa yang akan mencapai tujuan apa. Jadi ada kata A-nya dulu audiensnya siapa nih? Kalau saya mengajar ke Bapak Ibu, saya berarti audience, audiens saya adalah CGP. Calon guru penggerak. Ketika saya mengajar fasilitator Bapak Ibu, maka audiens saya juga fasilitator yang tentu akan ada perlakuan yang berbeda-beda dalam proses tersebut. Nah kemudian yang penting juga B-nya adalah behavior, perilaku. Gunakanlah kata-kata kerja, tindakan. Biasanya kalau mau tahu tindakannya apa, kalau saya praktek baik saya dilakukan adalah menempel taksonomi belum deket-deket sama saya waktu mau buat tujuan pembelajaran. Karena ada kata-kata taksonomi belum itu, yang sesuai behaviornya bi disitu untuk menulis perilaku yang bisa diamati dan diukur. Ingat Bapak Ibu setiap tujuan pembelajaran itu akan ujungnya nanti Bapak Ibu ukur. Jika Bapak Ibu membuat tujuan pembelajaran yang tidak bisa diukur, kesulitan ada balik lagi sama Bapak Ibu. Bagaimana melakukan penilaian pada tujuan pembelajaran yang tidak bisa diukur. Ya Sehingga kata-kata yang Dicarilah kata-kata uh, di taksonomi belum itu dengan kata-kata yang bisa diukur. Mengidentifikasi, mengukur, mengingat, melakukan analisis. Itu adalah kata-kata yang memang bisa diukur. Jadi ketika Bapak-Ibu mengembangkan tujuan pembelajaran, perhatikan yang kedua yaitu B, behavior apa. C, kondisi apa jika ada yang harus dinyatakan uh, bagaimana perilaku itu dilakukan, tem dan kondisinya. Anak-anaknya kegiatannya mengukur. Mengukur apa? Seberapa uh, detail kondisi pengukuran yang akan dilakukan. Baru kemudian D, ada degreenya. Tingkatannya, Bapak-Ibu ya. Jika jika memungkinkan, maka nyatakan kriteria untuk kinerja. Bisa jadi kinerjanya seperti apa. Kecepatannya, ketepatannya, kualitas yang dapat diterima. Itu bisa. Contohnya ketika membuat rubrik uh, tentang sebuah paragraf. Maka Bapak-Ibu bisa Menulis sebuah paragraf dengan satu ide utama dan sekian ide pendukung minimal 500 kata. Nah itu adalah sebuah tujuan pembelajaran dia bisa diukur dan memiliki kriteria kinerja. Jadi hal langkah pertama dalam proses pembelajaran berdiferensiasi adalah memastikan tujuan pembelajaran kita itu bisa diukur. Contohnya dari sini, murid dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup ya audiensnya tentu murid apa yang harus dilakukan murid menyebutkan ketika katanya menyebutkan nanti penilaiannya juga menyebutkan ketika menyebutkan penilaiannya jangan menganalisis ketika menyebutkan penilaiannya tidak mengidentifikasi atau merunutkan dia menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup karena sudah muncul dengan nah ini ada kondisinya menggunakan media yang dipilihnya sendiri ada tingkatnya berapa yang Bapak-Ibu ingin, yaitu minimal 4. Ini tujuan pembelajaran jelas, Bu ya, Bapak-Ibu ya audiensnya tahu apa perilaku yang mau dimunculkan, kondisinya dan degree-nya. Saat ini saya yakin Bapak-Ibu pasti sedang memikirkan hmm, tujuan pembelajaran yang sudah saya buat selama ini sejauh mana ya. Apakah sudah ABCD, apa masih EFGH? atau malah sampai Z ya belum masuk ke ABCD-nya agak jauh nih dari ABCD-nya mudah-mudahan yang yang tujuan pembelajarannya ini bisa dipahami yang selanjutnya adalah kebutuhan murid apa itu kebutuhan murid tadi sudah sempat saya sampaikan berpihak pada murid artinya kita bisa mengakomodasi kebutuhan murid kalau bapak lihat di bapak ibu lihat ada pensil warna-warni di sana ada yang panjang ada yang pendek ada yang Pensil berbeda-beda, warna-warni itulah yang membuat sebenarnya menjadi unik. Setiap orang itu memiliki keunikan sendiri. Ketika berbicara terhadap kebutuhan murid, maka ada tiga hal yang kita lihat. Satu, kesiapan belajarnya. Yang kedua, minatnya. Yang ketiga adalah profil belajar. Kalau Bapak-Ibu sempat sampaikan, oh anak-anak saya kebanyakan auditori. Ada juga nih yang gak bisa diam dia kinestetik gitu ya. Nah, itu baru Bapak Ibu kebutuhan murid di sisi profil belajar saja. Ya, baru profil belajar saja karena profil belajar itu ada banyak sekali, ada minat dan kesiapan belajar. Tadi di awal, tadi di awal saya sedang melakukan sebuah pemetaan tentang kesiapan belajar Bapak Ibu untuk melihat seberapa jauh nih di mana posisi Bapak Ibu. Nanti kalau ketika uh, Bapak Ibu ternyata menyampaikan bahwa Oh, banyak yang satu atau banyak yang empat belas, maka materi yang saya berikan harus saya sesuaikan dengan jawabannya. Oke, okay, kita coba lihat satu persatu di sini. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara menemukan kebutuhan dari murid-murid kita. Uh, apa yang kita harus lakukan untuk bisa menemukan kebutuhan murid-murid kita. Nah, cara beberapa yang cukup sederhana yang bisa dilakukan adalah memetakan kebutuhan murid. Satu, mengamati perilaku dari murid-murid kita. Ketika saya mengamati perilaku murid-murid yang seperti yang saat ini terjadi, saya bisa lihat nih, oh Bapak Ibu Guru menyalakan kamera, kemudian perhatian dengan sesi ini, itu adalah proses saya mengamati perilaku dari murid-murid. Kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal. Nah di awal tadi saya melakukan proses itu, mengidentifikasi pengetahuan awal dari Bapak-Ibu. Kemudian memberikan sebuah gambar. Ya Dari gambar tersebut saya ingin mengetahui seberapa pemahaman Bapak-Ibu. Pak itu sudah sampaikan, beberapa teman sudah sampaikan tentang gambar tersebut. Itu proses saya mengidentifikasi pengetahuan awal. Jika bayangan Bapak Ibu itu setiap mengidentifikasi pemetaan harus ada tes, nah itu yang ingin kita sampaikan bahwa tidak mesti itu berupa tes atau non-tes. Ini yang saya lakukan adalah sebuah kegiatan di mana kita sembari memantik e, informasi dari anak didik kita juga mengetahui seberapa dalam pengetahuannya. Yang berikutnya bisa dilakukan adalah mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek-praktek pengajaran. Kalau selama ini sehabis mengajar kita langsung pulang, mungkin akan ada nanti komunitas praktisi di mana habis mengajar ditanyakan lagi uh, pada diri sendiri yang tadi yang RPP saya buat yang sesuai dengan RPP yang mana? Yang melenceng jauh dari RPP yang mana? Ingat RPP itu adalah rencana. Ya, Kalau Bapak Ibu berencana, jalan-jalan mau ke pantai dengan keluarga, eh tiba-tiba hujan, boleh dong ya rencana itu dibatalkan. Gitu maksudnya. Jadi dalam tatanan rencana RTP itu, Bapak Ibu sudah mikirkan kondisi kelasnya akan seperti ini. Tapi mungkin di dalam kelas ternyata tidak bisa berlaksana seperti itu, maka ada penyesuaian. ya Itu yang dilakukan dari segi review. Ada juga nih Bapak Ibu yang mau coba teknik baru. Uh, mungkin Ibu Lina mau coba teknik jigsaw. Saya mau pakai teknik Jigsaw, tapi saya masih ragu nih ini udah bener belum ya. Ah, saya minta Bu Veronika datang ke, ke kelas saya gitu. Bu Veronika nanti liatin saya, saya mau pakai teknik Jigsaw gitu. Ini ini tekniknya nih kayak begini, tolong diliatin lagi ya. Gitu. Nanti Bu pero akan ngeliatin, Di situ ada review melaksanakan praktek baik. Kalau sekarang kan mau di supervisi akademik semua pada khawatir aduh saya pasti tegang. Nah, guru-guru penggerak bukan lagi uh, apa khawatir di supervisi, malah minta di supervisi gitu. Tolong dong supervisi saya, tolong dong lihat saya gitu ya. Kenapa? Karena kan uh, teori menyatakan nih Bapak Ibu tahu Mike Tyson ya. Petinju hebat gitu ya. Mike Tyson yang sekali pukul bisa orang itu bisa pingsan saja masih punya pelatih dia masih perlu pelatih, gitu Bapak Ibu. Yang untuk apa? Melihat ketika dia latihan ada yang disebut titik buta atau blind spot. Karena Bapak Ibu ketika melakukan praktek mengajar biasanya lupa beberapa hal, betul ya? Mengapa tekniknya udah nih, LPP-nya udah, kemudian melakukan teknik mengajar. Ada momen di mana kita terlewat. Disitulah kita butuh seseorang. Budaya di mana kita senang di supervisi. Dan ingin menerima umpan balik, sudah belajar ya tentang memberikan umpan balik itu kemudian yang akan dikuatkan di guru penggerak. Langkah berikutnya adalah berbicara dengan guru di murid sebelumnya. Ini pasti bapak ibu sudah sudah uh, lakukan kalau gitu saya yakin ya. Yang anak kelas 3 gitu pasti tanya, gimana tuh anak kelas 2 nanti tahun depan gitu. Bahkan mungkin sebelum ditanya sudah dikasih tahu ya. Hmm, tahun depan ya, ada tuh anak ini, nanti kamu rasakan sendiri. Nah, itu biasanya udah udah, udah mulai muncul. Kenapa sih gini nya? Tahu nggak orang tuanya itu begini, begini, begini. Oh, ya, ya. Dikasih PS1, mintanya 10, gitu. Ada yang seperti itu. Dan Bapak-Ibu akan meneruskan informasi semacam itu. Di sini kan baik kalau ada komunitas-komunitas di Bapak-Ibu menganalisis di awal apa yang terjadi dengan anak didik kita. Kalau tidak bisa semuanya ada murid pindahan Pak Cok, saya tidak bisa melihat mereka dia pindahan tengah tahun kemarin. Gimana caranya? Laporan uh, belajar siswa bisa menjadi salah satu alternatif bapak ibu untuk melihat. Ya saat ini laporan pembelajarannya angka dan deskriptif, ya nah, Cuman yang deskripsinya ini uh, bintang 5 semua ya, kadang ya mantap bagus gitu ya seperti belanja di online barangnya bagus mantap bagus sehingga tidak memberikan informasi signifikan ini mantap ini gimana artinya gitu ya sehingga ketika Bapak Ibu nanti dalam proses penilaian memberikan deskripsinya tentu berbeda ketika Bapak Ibu memberikan deskripsi di toko online ketika barangnya datang jadi dia lebih detail nih apa yang sudah baik karena ini lakukan dan apa yang perlu ditingkatkan oleh anak itu Itu adalah deskripsi yang membantu guru-guru berikutnya. Yang membantu orang tua-orang tua untuk melihat bagaimana saya membantu anak-anak saya. Itu salah satu yang bisa dilakukan. nextnya adalah menggunakan berbagai penilaian diagnostik di awal. Tes minat, tes bakat, tes posisi biar visual dan lain-lain sebagainya. Bapak ibu bisa lihat dari enam cara. Ya, dari enam cara kita meletakkan penilaian diagnostik itu di paling akhir. Karena pendahulu Bapak-Ibu, kita sampaikan pendahulu Bapak-Ibu, CGP angkatan sebelumnya berfokusnya lebih banyak pada mengumpulkan teknik-teknik penilaian diagnostik yang ternyata mengambil begitu banyak waktu. Bayangkan saja setiap kali mau mengajar, Bapak-Ibu haruskan penilaian diagnostik dulu, habis waktunya administrasinya malah lebih banyak. ya Jadi di prosesnya bisa dengan menggunakan enam cara yang ini. Setelah Bapak-Ibu mengetahui kebutuhan awal dari anak-anak Bapak-Ibu, pertanyaannya kemudian bagaimana cara saya mengakomodasi kebutuhan murid tersebut. Nah di modul uh, 2.1 Bapak-Ibu sudah mempelajari tiga cara untuk mengakomodasi. Bagaimana kita mengakomodasi dengan um, memvariasikan konten, memvariasikan proses, dan juga membuat variasi dalam bentuk produknya. Kalau dia berbeda, maka dekatilah dengan cara-cara yang berbeda. Itu maknanya. Kalau kita lihat dari kesiapan belajar, Bapak-Ibu ceritanya ini sudah melakukan pemetaan dengan salah satu teknik saya sampaikan salah satu teknik yaitu di equalizer de equalizer dari Carol and Tomlinson yang memang membuat yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi booming gitu ya bapak ibu ya. Nah dilihat dari di equalizer ini ada ada sesi contohnya bapak ibu secara satu kelas struktur kelasnya bapak ibu bapak ibu ketahui banyak yang masih abstrak. Ya, um, setiap kali penjelasan itu belum bisa langsung masuk ke hal-hal yang yang konkret. Kemudian mereka sebagian besar masih ketergantungan. Artinya kalau bapak ibu sedang keluar atau ada izin, maka kelasnya akan berantakan. Tidak ada yang melakukan sesi, tidak ada yang melakukan kegiatan karena ada ketergantungan itu. Ini Pak Madi. Oh. Ada ketergantungan, ada kemandirian, ada juga kelas-kelas. Bapak ibu, kalau ngajar di kelasnya, kelas satu, dua, tiga, atau paralel, pasti bisa merasakan. Oh, kelas A ini cepet-cepet banget ya, kelas kelas B ini um, kurang ya. Ketika materinya diberikan yang sama, ternyata mereka kecepatannya untuk menyelesaikannya ternyata sangat lambat. Nah, hal-hal semacam itu menjadi uh, apa namanya pertimbangan bapak ibu ketika mengajar dengan contoh RPP seperti ini. Evolusi akan mengajar pelajaran matematika. Tujuan pembelajarannya menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Evolusi mengetahui bahwa beberapa anak telah memahami konsep keliling, dapat melakukan operasi hitung dasar. Jadi konsep kelilingnya dapat, operasi hitung dasarnya dapat. Tapi beberapa murid Operasi hitungnya bisa, tapi kelilingnya belum paham. Murid yang lain, dua-duanya nggak bisa. Gitu. Operasi hitung dasar nggak bisa, keliling juga nggak bisa. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kesiapan belajar anak-anak bapak ibu di kelas seperti ini, ibu Lucy akan melakukan pembedanya dengan memberikan tugas yang berbeda-beda bagi setiap anak-anak ini, gitu maksudnya ya. Yang kemudian sudah mampu dua-duanya, konsep keliling dan operasi hitung, maka mereka diberikan tugas yang menantang di mana tugas-tugas mereka itu lebih ke aplikatif. Kehidupannya sehari-hari ada soal cerita itu yang diangkat lebih banyak. Sedangkan bagi yang belum memahami keliling tapi operasi hitung dasarnya sudah bagus, maka mereka diberikan bantuan benda-benda konkret untuk memahami lebih lanjut tentang konsep keliling dan bangun datar. Nah, sedangkan anak-anak yang tadi belum paham dari konsep piling dan operasi hitung dasar, mereka mendapatkan pembelajaran satu per satu gitu dengan gurunya dalam sebuah grup untuk dijelaskan kembali secara lebih detail. Sedangkan pada saat gurunya menjelaskan lebih detail, anak kelompok yang lain sedang mengerjakan tugasnya menjawab yang tadi. Ada tantangan dan lain-lain sebagainya. Sehingga guru dalam satu kelas bisa berpindah, Kemudian memiliki kelompok seperti ini. Itu contoh ketika kita mengetahui kesiapan belajar anak-anak kita. Kalau kita lihat dari minat, kita mengetahui nih, oh ada minat yang berbeda-beda. Ternyata menurut Tom Winston, ada banyak sekali minat dari anak-anak yang berbeda. Ada minat seni, ilmu sains, matematika, musik, jalan-jalan, olahraga. Itu berbagai macam minat yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, ketika Bapak-Ibu tahu ada minat yang berbeda di sekolah, di kelas Bapak-Ibu, contohnya di situasi pada saat ini, Ibu Zainab ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan menulis teks prosedur. ya Menulis teks prosedur. Di saat itu di Ibu Zainab tahu bahwa di kelasnya ada orang yang anak-anak suka olahraga, ada yang suka sains, ada yang suka prakarya, ada juga yang suka memasak. Nah, karena kondisi ini sudah diketahui di awal, Ibu Zainab ketika meminta anak-anak membuat tulisan teks prosedur, anak-anak diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai minat mereka. Jadi gurunya nggak menentukan topiknya. Yang gurunya tentukan yang harus sesuai adalah teks prosedurnya. Teks prosedur itu harus begini, tatanannya begini, begini, begini, itu rubriknya jelas. Judulnya, topiknya itu bisa anak-anak minat ya sesuai dengan minatnya. Apa yang terjadi nanti, anak-anak yang suka memasak pastinya akan memakai topik-topik tulisan yang ada hubungannya dengan memasak. Bagaimana membuat pentol bakso seukuran ini? Ya, itu, dia pakai di sana karena ada tuh teks prosedur. Prosedurnya satu, dua, tiga. Kalau mungkin dia olahraga, bagaimana menggiring bola dengan... Apa, dua kaki atau menggiring bola mampu melewati lawan. Itu dia akan pakai prosedur-prosedurnya. Sedangkan prakarya bisa jadi bagaimana menganyam. Jadi dia buat tuh. Topiknya boleh beda-beda karena yang dinilai bukan topik itu. Yang jadi penilaian adalah teks prosedurnya. Jadi prosedur teks prosedurnya Terserah anak-anak mau menjelaskan apa, tetapi yang dinilai dari rubrik yang dibuat adalah teks prosedurnya. Sesuai dengan satu, dua, tiga kriteria dari sebuah teks prosedur yang baik. Ini salah satu cara untuk melihat dari minat. Kalau Bapak-Ibu lihat ini cek jamnya, etika seseorang itu ketemu dengan minatnya, bisa dikoneksikan dengan minatnya, maka motivasi belajarnya juga dia muncul. Bapak Ibu contohnya tidak suka dengan sepak bola. Sekarang diminta untuk menulis deskripsikanlah e, seorang Ronaldo gitu ya. Nah, bagi yang tahu cepat dia bisa mendeskripsikan. Betul ya? Tak tak tak dia tulisnya cepat. Bagi yang tidak tahu, yang tidak berminat ke sana, maka akan mengalami kesulitan dalam proses tersebut. Ini yang disebutkan bahwa Ketika kita mengakomodasi minat-minat tersebut, di sanalah kemudian dia mampu uh, terlibat secara aktif dan dia maksimal motivasi untuk belajarnya. Ketika kita bicara profil belajar, nah, tadi saya sampaikan anak-anak uh, saya ada yang visual, auditory, ada yang kinestetik juga. Itu disebut sebagai gaya belajar. Ada empat lagi loh Bapak-Ibu. Multiple intelligence, kecerdasan manjemuk, budaya, Kemudian juga lingkungan, suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, jumlah cahaya itu juga berpengaruh. Kalau terlalu gelap di dalam ruangan atau ada lagu-lagu yang mengiringi sebuah pembelajaran, kalau anak PAUD kan untuk menghindari mereka tegang di pagi hari, biasanya pagi-pagi setelah sebuah lagu ketika mereka datang sudah menyenangkan. Nah, waktu dia datang itu, itu mempersiapkan. Bapak-Ibu mengetahui profil belajar bahwa Lagu-lagu yang menarik itu memberikan nuansa yang nyaman bagi anak-anak di paud. Sehingga Bapak-Ibu menghidupkan lagu-lagu tersebut di pagi hari. Di setiap pagi Bapak-Ibu menghidupkan lagu-lagu yang tadi. Ini sebenarnya salah satu yang Bapak-Ibu lakukan dari sisi profil belajar. Nah kalau sebelumnya masih mengetahui visual auditori saja sebagai profil belajar, kita ada tambahannya empat untuk profil belajar. Ketika Bapak-Ibu mengetahui profil belajar ini, contohnya Pak Herman belajar mengajar IPA dengan tujuan pembelajaran agar murid mampu mendemonstrasikan pemahaman tentang habitat makhluk hidup. Berdasarkan identifikasinya Pak Herman memetakan bahwa muridnya ada pembelajar visual, kemudian auditori dan Pembelajar kinestetik, jadi sebagiannya visual, sebagiannya lagi auditory, ada beberapa saja yang kinestetik. Dari kondisi tersebut ketika mengajar IPA, eh, Pak Herman melakukan beberapa hal, contohnya satu, menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual saat menjelaskan ini. Menyediakan video-video dilengkapi juga dengan penjelasan lisan, lisan yang bisa diakses oleh muridnya. Dan juga menyiapkan beberapa sudut belajar di pojok-pojok untuk mengakomodasi anak-anak yang kinestetik dan tidak suka diam lama, jadi dia bisa bergerak untuk mencari informasi ke pojok-pojok tersebut. Cara berpikir Pak Herman ini yang ingin kita sampaikan kepada bapak-ibu guru penggerak bahwa kita berpikir di setiap satu pembelajaran kita berpikir apa namanya, bagaimana saya membedakan. Dan apa kebutuhan murid yang ingin saya akomodasi. Bapak-Ibu lihat contohnya yang Pak Herman mengakomodasi profil belajar. Yang tadi Ibu sebelumnya mengakomodasi kebutuhan dari keadaan di awalnya, kondisi awalnya itu seperti apa. Jadi satu pembelajaran bisa Bapak-Ibu gunakan untuk mengakomodasi beberapa kebutuhan. Kalau sudah mampu lebih banyak juga lebih bagus, tapi ingat kata kunci di awal masuk akal ya, sesuaikan dengan kebutuhan kemampuan Bapak Ibu. Kalau masih baru, mencoba ini salah satunya saja yang dilakukan di sini sudah sangat cukup di sana. Kemudian Bapak Ibu akan uh, membuat RPP yang di, di dalamnya terdiri uh, terlihat bahwa ada proses pendifferentiasi di sana. Nah, kalau ditanyakan bentuk RPP-nya itu adalah... RPP yang sama yang sering Bapak-Ibu buat, hanya saja dalam prosesnya itu terlihat bahwa oh ini RPP berdiferensiasi karena contoh dibagi kelompoknya sama Pak Herman, nah itu kelihatan di sana Pak Herman sedang melakukan diferensiasi. Contohnya membuat teks prosedur dengan uh, topik yang sesuai minat anak-anak, nah itu muncul di situ, oh di sana ada uh, proses diferensiasi gitu ya, sehingga Tinggal menambahkan saja di mana proses diferensiasinya itu mengakomodasi kebutuhan apa gitu ya, dan itu prosesnya, kontennya, atau produknya udah dipilih salah satu. Kalau tiga-tiganya boleh, Pak Cok, boleh. Ya, bisa, bisa, bisa pingsan kalau Bapak Ibu baru-baru udah pakai gini ya. Jadi, satu-satu aja dulu. Kalau memang apa masih baru, kita coba satu persatu. Selanjutnya ada lingkungan dan manajemen kelas, Bapak Ibu. Ini juga penting. Lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar dan manajemen kelas yang efektif. Nanti Bapak Ibu akan belajar kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu adalah manajemen kelas yang efektif. Jadi nggak buat banyak tata tertib. Tata tertib ini, ini, ini, tapi anak-anak nggak -anak paham kenapa tata tertib itu muncul. Sehingga muncullah kesepakatan kelas itu di sana. Kemudian selalu diingatkan, ya, ada ada kebiasaan kelas juga ketika dia baru datang apa yang harus dilakukan taruh bukunya ya taruh kerjaannya di di meja guru kemudian dulu itu kebiasaan-kebiasaan yang perlu dibangun tapi kalau anak-anak tidak punya kebiasaan itu di dalam kelas maka yang terjadi adalah kekacauan saja di dalam kelasnya kacau yang terstruktur itu berbeda dengan kacau yang tidak terstruktur gitu ya kalau kacau karena Bapak-Ibu meminta dia berkelompok, ada di kelompok A, kelompok B mereka saling berkeliling, itu Bapak-Ibu memang sengaja membuat kegiatan yang seperti tadi. Nah kalau Bapak-Ibu lihat di gambar, ada anak yang di depan, ada anak yang ngobrol, ada anak yang sedang malas untuk melakukan banyak hal. Di sinilah kemudian Bapak-Ibu sebelum bisa mengajarkannya, lingkungannya dulu harus dipersiapkan. Kalau kita lihat koneksi materi di 1.1 tentang... Guru serupa dengan petani, betul ya. Ya, Bapak-Ibu pernah lihatkah ada petani yang tiba-tiba datang ke sawah, tanahnya masih kering, terus padinya ditaruh-taruh di sana dan bisa tumbuh. Pernah nggak ada yang melihat gitu ya? Nggak ada tuh. Sebagian besar petani itu sebelum menyemai bibit padinya, dia usaha dulu membuat lingkungannya bisa ditumbuhi oleh padi tersebut. Kerja keras Bu, Bapak-Ibu pakai traktor, dia gali, isi air. Um, kalau Bapak-Ibu pernah turun ke sawah, itu bisa merasakan jalan di sawah yang tenggelam, yang ada airnya itu super berat. Karena langkahnya menjadi, dia kita kakinya masuk ke dalam lumpur. Itu dipersiapkan dulu, pengairannya sudah bagus, baru kemudian bibitnya ditanam. Guru-guru juga begitu. Dipersiapkan dulu lingkungannya. Dipikirkan dulu di mana pojok bacanya, di mana dia datang ke sini anaknya duduknya di sebelah mana papan ditaruh di mana cahaya yang yang seperti apa itu semuanya dipikirkan baik-baik sama bapak ibu gurunya membuat kemudian kesepakatan kelas barulah kegiatan belajar itu bisa berlangsung dengan baik barulah padi-padi itu bisa bertumbuh dengan baik kalau masih ada gulma di samping-sampingnya gulma itu ya tanaman yang pengganggu itu yang maka mereka tentunya akan terganggu tumbuhnya pagi pun akan terganggu sehingga itu itu kita pegang filosofi Ki Hajar Dewantara itu sebelum masuk ke kelas saya ini petani petaninya petani kehidupan nih saya jadi saya sebelum turun ke, ke kelas tersebut sebelum turun ke lapangannya saya harus membuat lingkungan belajarnya dulu memastikan bahwa itu bisa dilakukan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam uh, proses ini tadi sudah disampaikan tujuan pembelajaran, pemahaman murid, keterlibatan murid, termasuk nanti informasi untuk perencanaan. ya Bapak-Ibu akan memikirkan nanti ketika buat RPP-nya itu sudah berpikir, anak-anak saya pahamnya baru sampai mana ya, kemarin baru sampai sini, oke yang perlu saya lakukan. Sehingga untuk mengetahui pemahaman anak-anak nanti ada di konsep penilaian. Gimana caranya memaham, mengetahui pemahaman anak-anak sebelum tes akhir semester? Gitu biasanya kan kita carinya di tes tengah semester atau tes akhir semester baru. Kita tahu luar, anak-anak kok nggak ngerti ya, tapi sudah terlambat untuk mengulangi lagi. Maka yang dilakukan adalah remedial berkali-kali, remedial lagi, remedial lagi, remedial lagi. Maka nanti sistem penilaian yang cocok sekali untuk di pembelajaran berdiferensiasi adalah penilaian berkelanjutan berupa penilaian formatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan selama kegiatan sedang berlangsung. Seperti tadi menampilkan gambar, itu penilaian formatif, Bapak-Ibu, penilaian diagnostik dan bentuknya formatif. Ada sebuah situasi yang, yang menarik ini, di gambar ini. Aku sudah ajari anjingku bersiul. Kemudian temannya lihat, aku tidak tidak mendengar dia bersiul gitu ya. Tapi temennya bilang aku sudah ajari dia. Tapi aku tidak bilang bahwa dia sudah belajar bersiul. Seringkali kita sebagai guru sudah kok udah diajarin kemarin tiga kali pertemuannya diajarin materi gitu ya. Diajarkan sudah, tapi memastikan bahwa mereka sudah belajar itu yang diperlukan lebih lanjut. Jadi kita datang ke kelas sudah mengajarkan satu dua tiga empat lima masalah dia mengerti atau tidak itu kemudian adalah hal yang belakangan atau selama ini mungkin ditinggalkan. Jadi yang kita perlu lihat, saya sudah ajari dia bersiul, pastikan dia juga belajar bersiul, pastikan dia bisa melakukan itu dan sudah belajar bersiul. Jadi penilaian berkelanjutan kalau kita bisa sampaikan ada empat pertanyaan besar. Kita berharap murid ini belajar apa sebenarnya. Um, dalam sebuah sesi, kita ingin anak-anak ini belajar apa nih? IPA gitu contohnya. Bagaimana dari IPA itu yang bisa belajar? Oh, itu kontennya. Apalagi saya ingin anak-anak ini belajar mendeskripsikannya. Saya ingin anak-anak ini bisa belajar. Belajar apa dulu yang kita harapkan murid-murid ini. Kemudian bagaimana kita ingin dia belajar? Ya, Kita tahu bahwa Gimana nih kita tahu bahwa anak ini sudah belajar yang tadi. Kita sudah mengajarkan bersiul. Gimana caranya Bapak Ibu tahu bahwa mereka sudah belajar bersiul. Tadi ada proses penilaian di sana. Bagaimana kita merespon murid yang belum paham. Bapak Ibu siapkan diri. Karena ketika penilaian pasti ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Ya, Yang menyebabkan sekarang kita menjadi marah adalah kita tidak mempersiapkan diri bahwa ada anak yang tidak bisa, yang mungkin tidak bisa. Jadi kita harapannya, saya sudah berusaha sedemikian lupa, kok kamu nggak ngerti sih segitu aja nggak ngerti gitu ya. Nah disiapkan dulu di awalnya bahwa kita bilang, oh saya ketika ngajar kayaknya ini ini sama ini mungkin mungkin bisa aja dia tidak mungkin bisa saja dia tidak paham atau belum belum paham terhadap uh, hal yang kita sampaikan. Nah, bapak ibu sudah mempersiapkan diri kalau seandainya begitu apa yang akan saya lakukan? Ya, apakah kemudian bertanya ataukah bagian mana yang belum kalian bisa? Apa yang akan ibu lakukan itu disiapkan di situ, sampai kemudian bagaimana merespon anak-anak yang sudah paham. Oh, dipikirkan juga anak-anak yang sudah paham apa yang bisa bapak ibu sampaikan. Dari keempat ini harapannya Bapak Ibu mengerti tentang, lebih paham tentang penilaian. E, kalau kata penilaian itu berasal dari kata as sedere, yang artinya duduk bersama atau bersebelahan. Assessment itu asal katanya yang seperti itu. Jadi duduk bersama atau bersebelahan. Ini melakukan sesuatu sama-sama sama murid kita. Melihat lagi nih apa yang sudah bisa, apa yang belum kamu bisa, bagaimana kita bisa bantu. Uh, kamu untuk memahami ini itu prosesnya uh, ada di sana. Jadi uh, seperti yang saya sampaikan tadi, yang cocok dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah asesmen formatif. Karena asesmen formatif, setiap kali pembelajaran berlangsung, kita lakukan asesmen formatif. Ada dua hal keuntungannya. Satu, kita mendapatkan penilaian dari proses asesmen tersebut. Yang kedua, kita dapat informasi apakah di pertemuan berikutnya kita akan lanjut Pembelajarannya atau remedial pembelajarannya. Kan kita lihat anak-anaknya, kalau memang anak-anaknya sudah paham di proses tersebut, kita bisa tentukan, oh RPP kita nanti ke depannya kayaknya anak-anak di bagian ini belum paham. Berarti RPP saya akan saya perbaiki di bagian ini untuk meningkatkan bagian yang ini. Jadi remedial pembelajaran itu berbeda dengan remedial hasil. Kalau Bapak-Ibu menunggu hasilnya tengah semester, tidak ada lagi yang bapak ibu bisa lakukan karena bapak ibu harus lanjut lagi ke pembelajaran berikutnya. tapi dengan formatif setiap kali pembelajaran bapak ibu bisa melihat perkembangan dari anak didiknya dan pembelajaran berikutnya bisa diperbaiki uh, prosesnya untuk memastikan bahwa oh di kelas yang kemarin kelas A gitu contohnya anak-anaknya sudah bisa di proses ini kelas B masih masih lambat di bagian ininya. berarti di pembelajaran berikutnya kelas A sudah maju ke sini kelas B nya masih mengulang di bagian ini gitu ceritanya. Jadi disesuaikan dengan apa yang terjadi di pembelajaran sebelumnya. Dan inilah fungsinya uh, asesmen pembelajaran, asesmen formatif dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin bapak ibu mengetahui tentang uh, apa namanya pendidik serupa dengan petani. Kiajada Dewantara juga menyampaikan bahwa pendidik ini juga serupa dengan pengukir, pengukir kayu bapak ibu. Mereka tahu keadaan kayu. Contohnya ini jati nih kayunya, jenis-jenisnya dia tahu ini cocok dipakai uh, kegiatan ini, ini cocok dipakai tiang rumah, ini cocok dipakai meja atau kursi. Ya. Dan dia tahu cara-cara mengukir kayu-kayu tersebut. Nah, Bapak Ibu sebagai seorang guru juga diharapkan memiliki seninya dalam mendidik. Kalau pengukir seninya dalam mengukir, Bapak Ibu seninya mendidik. Bedanya apa? Guru mengukir manusia yang punya hidup lahir dan batin. Kayu itu kalau mau dibentuk jadi gajah jadi gajah dia, ya dia nggak bilang tiba-tiba hidup tuh kayunya. Aku nggak mau jadi gajah, aku mau jadi bebek aja, ya nah, kabur ya tukang ukirnya, ya kok tahu tiba-tiba kayunya bisa bisa bicara gitu ya. Kayunya nggak bisa bicara, tapi anak-anak kita bisa. Minatnya dia nggak sesuai, dia tunjukkan dengan rasa oh, di rumah ibu inilah lagi gitu. Aduh ada Bapak, ini aja dulu pasti. Nah, dia, dia berbicara dengan reaksi-reaksi uh, badan yang seperti itu. Nah itu yang kita perlu pandai-pandai uh, untuk melihatnya. Nah sampai di sini Bapak-Ibu kita akan masuk ke sesi diskusi, tanya jawab. Uh, punya kurang lebih 30 menit. Silakan Bapak-Ibu merefleksikan apa yang Bapak-Ibu sudah pelajari sebelumnya dan di sesi elaborasi dengan saya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan untuk angkat tangan. Silakan Bapak-Ibu. Ya, saya masih menunggu. Uh, ada yang ingin bersharing pengetahuannya atau sudah pernah mencoba pembelajaran berdiferensiasi sebelumnya atau belum mencoba sama sekali uh, atau ingin mengkonfirmasi beberapa hal yang Bapak-Ibu sudah pelajari di sesi sebelumnya, di sebelum sesi elaborasi. Silakan Bapak-Ibu. Ya, ada Ibu Penny Sebentar Ibu Penny Silakan Ibu Penny ya, Terima kasih Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Di sini eh, Saya masih agak Bingung deh Tentang ya. pembelajaran berdiferensiasi Tadi eh, Seperti tadi untuk contohnya Bahwa tadi kan Disampaikan dalam pembelajaran matematika itu tadi ada yang menggunakan soal cerita. Kemudian tadi ada yang menggunakan benda-benda konkret, Mungkin ada yang lain menggunakan hafalan. Nah, sedangkan di eh, penilaian akhir semester, itu kan soalnya sama, enggak, Bapak. Nah, jadi nanti yang saya tanyakan bagaimana seandainya yang keluar di eh, tes sumatif ini adalah soal tentang eh, Soal cerita kehidupan sehari-hari, nah, nanti bagaimana yang kelompok yang lainnya yang tadi belajarnya menggunakan benda konkret dan menggunakan hafalan itu, bagaimana Bapak? Jadi, itu saya masih agak bingung karena nanti kan di akhir kita penilaiannya, soalnya sama Bapak tidak disesuaikan dengan kebutuhan anak. Ya. Begitu Bapak yang saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bolehkah tidak pakai uh, penilaian akhir semester, Bu Penny? Kalau untuk penilaian rapor harus ada penilaian tengah semester, kemudian ada penilaian ulangan harian, ada akhir semester begitu, Bapak? Ya, bentuk penilaiannya yang mengharuskan di permen yang mana ya? <laughs> <Yo>. <laughs> ya Makanya saya bingung kan uh, selama ini yang uh, kita sudah lakukan kan seperti itu. Uh, yep. Jadi nilai rapor itu kan dari dua kali nilai harian ditambah nilai tengah semester, tambah nilai akhir semester, kemudian dibagi empat. Seperti itu Bapak. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Bapak Ibu uh, perlu diketahui juga proses penilaian kan sudah dibuatkan sama Mas Menteri itu ada uh, gini terbarunya ya. Dalam proses tersebut kita mengakomodasi Bapak Ibu sebenarnya. Karena pertanyaan Bu, Bu Pedi sebenarnya sangat tajam sekali kita ngajarin anak-anak soal cerita ya di, di keseharian prosesnya tetapi nanti di penilaian akhir semesternya soalnya pilihan ganda semua gimana caranya menilai seperti itu nah prosesnya kemudian disinilah Bu, Bu Penny kita harapkan nanti kita sama-sama melihat lagi penilaian akhir semester itu penting tetapi di, di di peraturannya sudah diberikan proses yang berbeda dari penilaian akhir semester satu, dia tidak perlu prosesnya adalah dengan menggunakan pilihan ganda saja. Yang kedua, tidak perlu membuat proses penilaian akhir semester yang sama rata dengan semua sekolah yang ada. Kenapa enggak, enggak perlu? Karena cara belajar di sekolah Bapak-Ibu berbeda. Lalu kenapa Bapak-Ibu menilainya dengan cara yang sama dengan anak-anak yang lain, gitu ceritanya. Nah, model-model soal yang bisa Bapak-Ibu berikan, pilihan ganda, essay, soal cerita... Dan lain-lainnya itu dibuatnya bertingkat Bu Penny. Nah, contohnya dibuat bertingkat dari tingkat contohnya 1 sampai 10 itu soalnya mudah. 10 sampai 15 soalnya medium. 16 sampai mungkin 11 sampai 17 soalnya medium ya. Kemudian 18, 19, 20 soalnya sulit. Nah, ketika anak-anak nanti dinilai, maka anak-anak yang pemahamannya tadi di kelompoknya yang masih belum ya, konkret belum itu, pasti dia akan mampu membuat 10 soal dan mungkin sedikit dari soal medium gitu ya. Dapatnya mungkin nilainya 70 gitu. Atau 60 dari buah KKM gitu ya. Nah, anak-anak yang tadi dia sudah tahu proses uh, menghitung dasar tapi masih belum paham tentang keliling secara sempurna, bisa jadi dia akan menjawab benar di... 10 soal yang mudah, mungkin di nomor 11 sampai 17 tadi tidak semua dia bisa jawab. Nomor 18, 19, 20 pasti tidak bisa jawab. Gitu ya. Sedangkan anak-anak yang sudah menantang tadi dia akan mampu menjawab semua soal tersebut dan dia juga akan mampu menjawab soal tantangan yang sengaja Ibu Penny buat di akhir semester tadi. Sehingga di akhir semester dapatlah sebuah penilaian yang betul-betul mengukur kemampuan dari anak tersebut. Bayangkan Bapak Ibu mengukur anak-anak di mana Bapak Ibu prosesnya tahu anak ini pintar, anak ini masih kurang, anak ini belum paham, tapi waktu dites anaknya dapat 100 semua. Apa nggak pusing tuh prosesnya kita tahu tapi waktu dites anaknya 100 semua atau... Waktu dites anaknya remedi semua. Berarti alat ukurnya yang perlu dipikirkan. Tes itu adalah alat ukur ya Bapak Ibu ya. Kalau mau timbang berat badan jangan pakai meteran gitu ceritanya. Nggak nyambung nantinya. Bapak Ibu mau timbang penilaian saya mau apa nih. Maka saya buatkan penilaian. Penilaian yang bagus, yang baik adalah penilaian yang mampu membedakan kemampuan dari anak-anak kita itu. Sesuai dalam proses pembelajarannya. Jika tesnya nanti sebagian besar nih 100% atau 90% anak-anak dapat 100, tesnya terlalu mudah. Tapi kalau 100% anak-anak dapat di bawah KKM, tesnya terlalu sulit. Tes-tes semacam itu tidak mampu. ya Bukan ibu, bapak ibu gurunya ya. Tesnya yang tidak mampu ya membedakan kemampuan dari anak-anak. Memetakan kemampuan dari anak. -anak. Makanya, tes yang baik itu tidak mudah, loh. Membuatnya ya, jadi membuat tes yang yang bisa membedakan. Nih, contohnya nih, bapak ibu mengejar berpikir kritis buat kemudian pelajarannya IPA tentang makhluk hidup. Bapak ibu, buat soalnya di bawah ini adalah nama-nama makhluk hidup kecuali gitu ya: A. Bebek, B. Ayam, C. Cicak, D. Batu. Nah, kalau soalnya semacam itu nggak perlu ngelihat soalnya nanti, tinggal lihat aja yang paling beda pasti itu kecuali deh tuh. ada kata kecuali aja batuk dari coret nggak perlu baca lagi soal di atasnya, gitu ya jadi Bu Penny saya senang sekali menanyakan penilaian karena pembelajaran berdiferensiasi ini akan gagal total kalau penilaiannya itu balik ke penilaian uh, non diferensiasi gitu. Bapak-Ibu udah belajar diferensiasi, tapi waktu dinilai tidak pakai diferensiasi gagal total. Karena anak-anak akan merasa, loh saya belajarnya A, dinilainya C. Belajarnya naik manjat pohon, dinilainya berenang. Bayangkan Bapak-Ibu betapa frustasinya anak-anak. Kalau dengan proses pembelajaran demikian. Jadi ada kesesuaian. Bapak-Ibu ngajar mereka nih. Jadi kan... Penilaian itu sudah didefinisikan oleh peraturan menteri bahwa penilaian itu adalah segala proses untuk mengaksesmenkan. Dia bisa dua, tes dan non-tes. Tes seperti yang tadi, ada tes dia mengikuti ke sana. Non-tes apa kalau dia belajar IPA? Bapak ibu tentang makhluk hidup mereka suruh buat proyek mencari makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungannya Buat presentasi kemudian dipastikan apa yang ingin dimasukkan dan mereka bisa jawab itu performance presentasinya Itu sudah dianggap sebagai penilaian Oh anak-anak belajar tentang teks prosedur Berarti mereka diminta untuk menulis teks prosedur dengan topik-topik sesuai minatnya pakai itu sebagai penilaian, nggak perlu lagi buat tes tersendiri, itulah penilaian bapak ibu, itu namanya penilaian non tes, gitu ya. Kalau olahraga lari menilainya adalah dengan meminta mereka berlari, gitu maksudnya. Kalau dia pelajarannya berenang, mintanya dengan tes penilaiannya dengan mereka berenang, gitu ya bapak ibu. Jangan semua yang dia berenang nih olahraga lari, maka tesnya nanti uh, adalah berupa pilihan ganda semuanya. Boleh pilihan ganda tapi tidak boleh semuanya dengan begitu, ya. Secara konsep dia bisa kan perlu tuh. Lari itu ada konsepnya, ya. Lari ada konsepnya loh Bapak Ibu cara lari begini kan lari dia ada konsepnya. Dia boleh itu dinilai dengan tesnya tadi, tapi non tesnya berupa performance. Nah, guru penggerak dengan pembelajaran diferensiasi ini didorong untuk mulai lebih banyak melakukan formatif assessment non tes. Ya, karena dia bersifat otentik itu yang pertama langsung munculnya di sana dan Bu Penny bisa kumpulkan ya kan tes ini buat ini kemarin pelajaran bahasa Inggris ada teks prosedur kita kumpulkan teks prosedurnya ada dia naratif kita kumpulkan naratif ada kemampuan berpidato dalam bahasa Inggris di depan umum performance-nya kita kumpulkan jadi nggak perlu lagi buat tes tek tek gitu dan bisa membantu ya Bu Penny. Iya yeah, Bapak, terima kasih yeah. Kita lanjut ada Bu Eli dan Pak Habib, Bu Eli dulu Baik, terima kasih Pak Cok untuk waktunya uh, Begini Bapak Untuk mengatasi beberapa Masalah saat uh, Pembelajaran Itu di beberapa sekolah Itu menerapkan leveling class, Leveling kelas Pak hmm. Jadi Jadi uh, mereka uh, membuat level tapi hanya berdasarkan kognitif tingkat kognitif siswa. Nah, uh, ini tujuan mereka sebetulnya untuk meminimalisir perbedaan di saat uh, mengajar di kelas, sehingga uh, mereka berharap ketika kelas itu di leveling, itu ketika uh, guru masuk ke kelas A, itu uh, dia akan berpikir bahwa kelas A itu mungkin kelas yang uh, anak-anaknya itu pandai hmm. sehingga uh, ketika dia mengajar mungkin model pembelajarannya berbeda hmm. uh, kemudian uh, materinya juga nanti akan berbeda begitu hmm. nah uh, sebetulnya ini benar atau enggak sih Pak Terima kasih itu saja Pak Iya eh uh, benar atau enggaknya pembelajaran yang dilakukan ketika dia ada di kelas leveling itu, kan dia mikirkan, oh ini anak-anak saya yang di sini lebih pintar nih, pintar-pintar. Jadi dia membedakan pembelajaran dengan anak yang di kelas lainnya, itu benar. Jadi dia mengetahui bahwa anak yang di leveling itu uh, kemampuannya lebih. Jadi kalau dikasih materi yang sama dengan anak di kelas B, gitu, anggap contohnya, maka disapu bersih sama anak yang ada di kelas A itu. gitu ya. Uh, perihal dia membagi leveling, Bu, Bu Eli bisa buka mic. Bu Eli, ketika dia membagi leveling, nih, ada anak dikumpulkan di satu kelas. Mereka pintar-pintar semua, dari anak yang pintar-pintar semua itu. Apa yang Bu Eli pikir? Apakah ada anak yang paling pintar di antara yang pintar-pintar itu? Ada juga, sih, Pak. Ada, juga. ada anak yang paling nggak pintar di antara yang pintar-pintar itu. Iya, ada juga. Ya, jadi, ada. Jadi, gini. Ketika kelas itu di leveling macam manapun gitu ya, maka akan berlaku kurva normal. Bapak ibu tahu, kurva normal ya, kurva normal tuh gini: seret, naik, habis itu turun lagi. Artinya, kurva normal di begini ya, dia begini. Artinya, di kelas yang paling pintar pun ada anak satu dua orang yang super pinter, dan ada anak beberapa di bawah itu yang memang gak pinter, artinya setengah pinter dari teman-teman pinternya. Dan ada anak-anak pintar yang memang ada sebagian besar normal di bagian kurva normalnya. Artinya leveling itu kemudian menjadi dalam sisi diferensiasi ya Bu Eli tidak tidak memberikan manfaat yang terlalu signifikan karena di, di dalam kelas itu tetap akan ada kebutuhan-kebutuhan anak yang berbeda untuk kemudian harus mendiferensiasi. Jadi nggak ada alasan nih gurunya masuk ke kelas pintar terus bisa kasih materi sama enggak. Pasti mereka akan melakukan diferensiasi karena di kelas tersebut ada yang sangat pintar dan akan bosan jika diberikan materi biasa saja. Ada yang setengah pintar yang akan berusaha untuk mengejar ketertinggalan dari sana. gitu bu Jadi kemungkinan kenapa itu dileveling adalah untuk mengumpulkan semacam talentanya anak-anak ya artinya untuk kesempatan nanti olimpiade gitu ya, untuk kesempatan yang lain dia lebih fokus. Kalau fokus seperti itu sama nih, kayak Bu Eli melihat anak-anaknya ada yang kekuatannya di olahraga. Maka yang akan kita lakukan kuatkan di olahraganya, betul ya? Jangan dikuatkan di akademisnya. Jangan dipaksa anak-anak yang dia mampunya di olahraga dipaksa jadi profesor matematika. Modar nanti anak itu kabur dia gitu ya jangan juga anak-anak yang dia kemampuannya di fisika biologi Bapak Ibu paksa untuk dia melukis bayangkan itu dia suruh melukis dia apa yang terjadi jadi membuat keputusan dalam pengelompokan itu berdasarkan kekuatan kodratnya si anak gak masalah namanya mereka Uh, memang sekolah tersebut, oh saya anak-anak yang memang mampu di akademis ini nih kelasnya Anak-anak mampunya di bahasa ini nih kelasnya Anak-anak mampu di seni ini nih kelasnya Itu pengelompokan semacam itu uh, saya pikir uh, tidak masalah Dan selama nanti dalam proses pembelajarannya bukan sekedar untuk mencapai prestasi saja Artinya Olimpiade, tapi memang karena kebutuhan anak itu ada di bidang sana Bu Eli tahu, ten, tahu si uh, Agnes Monika Sepupu saya oh, sepupu saya itu. Yeah. Oh. <laughs> kalau, <laughs> terkenal, kalau terkenal diakui sepupu gitu. <laughs> kalau nggak terkenal nggak <laughs> diakui. Bayangkan Bu Eli, Agnes Monica bisa seperti sekarang saat ini, karena dari kecil bibit seni menyanyinya itu sudah diasah oleh orang tuanya. Kalau Agnes Monica punya orang tua yang bilang, do, kamu nggak usah nyanyi, nggak jadi apa, jadi penyanyi, matematika, wawes. Gitu. Maka... Apa yang akan terjadi? Tidak tidak akan kita kenal seorang Agnes Monica pada saat ini, gitu maksudnya. Tapi ya mungkin banyak anak-anak kita yang punya talenta, talenta di luar sana, tetapi tak eh, ketemu talentanya atau ketemu talentanya nggak dikembangkan, layu sebelum berkembang gitu, kalau orang bilang ya, sehingga dialihkan ke tempat-tempat yang lain untuk jadi apa? Jadi dokter katanya, jadi PNS katanya gitu. Jadi gurunya yang belum tahu ya cita-citanya jadi gurunya belum belum ini nih. Saya satu-satunya di saya Bu Eli saya um, di SMA itu masuk kelas 3 IPA 1. 3 IPA 1 itu orang-orang yang uh, dianggap uh, super pintar dan ikut olimpiade. Jadi saya ngambilnya biologi. Bisa kalau UN itu saya dapat 98. Jadi cuma salah satu soal aja kalau UN Ya, tapi kemudian dari proses itu teman-teman saya banyak yang masuk ke teknis, ke dokteran. Nah guru saya bilang, Cok kamu mau masuk di mana? Saya masuk di IKIP dulu nama Universitas Pendidikan Ganesa itu IKIP Institut Keguruan teman-teman saya dibilang kamu hebat dapat universitas kedokteran A kamu luar biasa dapat teknis baru saya cok kamu ambil di mana ini bu diikip sebelah ntar jadi mau jadi guru oh iya ndak apa, apa lah nanti jadi guru Aduh, langsung terluka hati saya bu Eli dianggapnya saya menjadi guru tuh enggak ada hebat hebatnya gitu ya dan itu sudah terjadi sekian puluh tahun yang lalu gitu dan saya merasa emangnya kenapa kalau jadi jadi guru gitu emangnya nggak hebat ya gitu ya jadi saya ingin membuktikan kemudian saat ini kalau saya menjadi guru pun bisa bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada uh, pendidikan kepada itu motivasi saya walaupun selama 11 tahun saya nggak bisa dapat sertifikasi nih bapak ibu karena uh, saya ngajarnya di SD tapi saya bahasa Inggris jadinya nggak nyambung selama ini tapi tetap saya memang senangnya ada di di keguruan gitu Bu Eli. jadi memang Uh, apa yang kita katakan sebagai seorang guru itu berpengaruh banget kepada anak-anak kita, dan akan diingat sepuluh, dua puluh, bahkan seumur hidupnya. Dia gitu, ketika yang ini diselamatin, ini diapresiasi, yang ini nggak ya, apa, apa gitu, seolah-olah eh, kenapa memang kalau menjadi guru gitu. Itu sih Bu Eli, mudah-mudahan bisa cukup membantu. Ada, satu. baik, Pak. Terima kasih. Ada, Pak Habib ini, Pak Khabib, silahkan, apa mau didiskusikan, Pak? Selamat sore, Pak. Dokter ini bukan Selamat pertanyaan ternyata. di LMS, kan, Pak? Ya, bukan, bukan. <laughs> ya. dan tekan-tekan CGP yang lain. Ya, uh, ya. seperti ini, Pak, uh, saya tertarik sekali dengan materi ini. Tidak basa-basi, tapi memang tertarik. Ya, uh, yang ingin saya tanyakan tadi, lebih mengelaborasi pertanyaan Bu Penny. Hmm. Ya. Uh, tadi kita ketika pembelajaran berdegradasi itu, kan? tarulah kita ambil yang yang profil belajar lah ya, hmm. kita ambil yang gaya belajar. Tapi kan ada auditori, ada yang kinestetik dan sebagainya. Hmm. Contoh di bahasa Indonesia, untuk saya, nah ini gambaran saya, ya. untuk mengambil sebuah kesimpulan atau mencari informasi penting dan sebagainya, itu yang berarti tipe anak auditori itu dia dengan mendengarkan sebuah cerita atau teks dan sebagainya. Terus untuk yang tipe visual bisa dengan membaca, mm. terus tipe yang audiovisual bisa dengan menonton video seperti itu, pemahaman saya seperti itu. Nah, dari seranggaan itu nanti eh, yang ingin saya tanyakan sama hampir dengan Benny tadi, itu mm. nanti di tes akhir memang selama ini kan memang disamakan seperti itu Pak Sokorda. Nah, apakah tadi misal yang tipe anak auditori berarti nanti di tes pasnya itu berarti dia dites dengan cara mendengarkan hmm. tidak dengan membaca teks seperti itu hmm. atau seperti apa karena hmm. selama ini kan tadi yang Bapak meratakan, disamaratakan baik yang auditori bagi yang visual audiovisual ya sama dengan membaca teks seperti itu padahal hmm. tadi yang dari penjelasan yang berdiferensiasi harapannya ada penilaian yang uh, istilahnya sejalur nih seperti itu dengan pembelajarannya ya tidak hanya pada saat formatif tapi pada saat tadi apa sumatif atau akhir semester tadi ya. Ya. itu yang pertama yang kedua dengan hasil itu tadi ada matematika berarti anak yang diajarkan dengan apa benda nyata berarti tesnya alangkah baiknya di PAI juga itu juga dilakukan dengan benda nyata seperti itu pak terkodai ini saya ini agar lebih apa clear seperti itu Ya. Yang kedua menyambung dengan pertanyaan ini terkait penilaian itu nanti di masalah KKM Pak Sokorda hmm. Ini kita real saja, saya pelaku mungkin tekan CGBLM juga pelaku Selama hmm. ini kan KKM itu kan seperti istilahnya hanya mengejar akreditasi yaitu KKM 75 hmm. Tapi hmm. fakta nilai itu tidak mencerminkan kemampuan anak dan itu hampir saya mungkin Saya tidak omong hampir ini Ya itu saya banyak menerima murid yang nilainya fantastis, tapi nyatanya Nggak bisa. di kelas itu tidak bisa apa-apa. Itu contoh sajanya. Hmm. Apakah nanti nilai misalnya 80 antara yang tipe auditori dengan tipe yang lain itu nanti sama seperti itu? Apakah hmm. masih diperlukan KKM dengan seperti itu? Kalau hmm. saya kok istilahnya tidak senang dengan adanya KKM seperti itu. Ya sudah, nanti anak sesuai dengan kemampuannya saja. Ya, yeah. Dia mampunya berapa seperti itu, yang penting tadi anak bisa berkembang. Ini lanjut Pak, Tokorda Ini saya gorong, ya. <tuk> dilanjutkan, ya tidak apa-apa ini. Uh, nah, tadi terkait dengan minat, ini saya juga sangat tertarik. Apakah di SD bisa lintas kelas? Kalau kalau berdasarkan minat tadi, misal yang seni, yang olahraga seperti itu, terus bagaimana proporsinya? Apakah kalau sampai ini kan hampir rata-rata? Memang jujur ya itu paling itu masih diekstrai ya untuk istilahnya pengembangan diri anaknya. Tapi di pembelajaran regulernya, anak-anak itu belum dikelompokkan sesuai dengan minatnya. Apakah bisa seperti itu, proporsinya bagaimana, dan apakah nanti bisa lintas kelas. Nanti bisa, kalau di SD ini ya, kalau di SMA kan ada IPA-IPA dan sebagainya, atau SMK ada urusan Untuk SD, apakah bisa lintas kelas nanti, misalnya kelas 1 gabung dengan kelas 6, ketika pembelajaran minat seperti itu. Kalau seperti itu, nanti sekolah istilahnya, saya banyaknya itu membuat, apa istilahnya, pemrograman sendiri tapi tadi kata Pak Cokorda di awal tidak manut dengan sistem seperti itu terima kasih Pak Korda, ini saya borong pertanyaan karena saya memang uh, banyak pertanyaan dalam hati saya tadi ketika menyimak walaupun video tidak saya nyalakan saya menyimak dari awal sampai akhir terima kasih Pak Korda, dan rekan-rekan CKB yang lain ya, selamat Alhamdulillah, sore Alhamdulillah berarti Pak Kabib menyimak ya begitu juga sama teman-teman yang lain ini sebenarnya ter terhubung semua pertanyaannya Pak kabib ada beberapa hal yang mungkin perlu saya luruskan lagi. Yang pertama ketika kita membedakan pembelajaran berdiferensiasi, ya, kan tadi ada keputusan masuk akal di awal. Anak-anak yang contohnya visual sama auditory bukan berarti kemudian setiap kali pembelajaran dia dikasih visual terus-menerus. Ya, Jadi enggak, eh, karena dia visual, kasih visual terus. Kapan dia akan mengembangkan auditorinya? Banyaknya begitu. Ya kan? Anak-anak yang mampunya kinestetik disuruh bergerak, terus tahu kapan dia akan menemukan kemampuan eksplorasi yang lain. Anak-anak tipenya ada yang audio, ada yang visual, ada juga audiovisual. Ada ya? Ah, Di mana dia dapat kok dia berkembang menjadi audiovisual? Karena Bapak Ibu Guru memberikan eksplorasinya ke hal-hal tersebut. Di umur-umur dasar eksplorasinya gede-gedean Pak Rabit. Sekarang anaknya itu audio kita kasih dia audio. Nanti di pertemuan berikutnya kita kasih dia juga visual. Di pertemuan berikutnya kita ajak juga dia kinestetik. Nanti dia akan berkembang untuk menyamakan itu prosesnya. Tetapi yang paling unggul tetap di auditorinya gitu maksudnya. Tapi dia akan tetap belajar bagaimana belajar ketika itu visual. Dia. Ya? Nah, ketika ketika paham tentang ini nanti di penilaiannya pun demikian. Bukan berarti anak-anak yang auditori penilaiannya cuma dikasih pendengaran saja. Tidak boleh dikasih video, tidak boleh dikasih yang lain. Bisa dia dikasih yang lain karena kita menembangkan mereka. Kalau tidak anak-anak kita nanti cuma mampu visual aja. Terus nanti kerjanya, aku gak mau dengerin orang, aku maunya video aja gitu. Jadi kita tidak memampukan mereka. Memampukan mereka, di yang menonjol itu tetap akan kuatnya di yang menonjol itu gitu maksudnya. Kalau dia memang kuatnya kinestetik, Pak Khabib gak bakalan bisa nyuruh dia untuk kuat di audio dan di visual, dia pasti akan lari-lari diam-diam itu nggak bisa karena itu bawaan kekuatan kodratnya dia ada di sana gitu. Dan dia tidak akan pernah mencari pekerjaan pekerjaan yang duduk masukin data, nggak bakalan pernah, tebak saya. Orang-orang yang dia punya kinestetik itu dia perlu tahu, dia perlu nonton video dong ya. Untuk memahami situasi, perlu ya Pak ya. Perlu mendengarkan instruksi dari atasannya, perlu ya. Tapi pekerjaannya dia nanti akan ada di, contohnya biologis di hutan-hutan. Dia naik hutan, turun, atau dia pakai peril, macam-macam. Tapi dalam proses itu kan ada proses. Dia harus mendengarkan instruksi, dia harus melihat, belajar dari video, kemampuan itu. Tapi yang menonjol itu yang kita kembangkan. Jadi, Bapak Ibu... Dalam proses pembelajaran, eh, yang seperti saya bilang tadi, saat ini bolehlah Bapak-Ibu profil belajarnya akan dipakai nih Pak Khabib ya. Di bagian kinestetik, oke kita akomodasi. Di minggu berikutnya kita akomodasinya kesiapan belajar. Di minggu berikutnya kita akomodasinya apalagi Di minggu berikutnya kita akomodasi perbedaan lingkungan. Begitu seterusnya diakomodasi memastikan dalam satu tahun ajaran Bapak-Ibu ketemu itu semua kebutuhan dari anak-anak bisa diakomodasi. Sehingga ini akan berhubungan dengan tadi penilaiannya. Apa harus hanya begini saja? Kalau anak saya belajarnya pakai benda konkret, apa penilaiannya harus benda konkret? Kan kita gitu tadi pertanyaannya. Benda konkret itu digunakan untuk membantu meningkatkan pemahamannya dia terhadap konsepnya. Yang dinilai bukan benda konkretnya. Yang dinilai tetap adalah konsep dari kegiatan itu. Gitu Pak. Nah contohnya nih dia berlari atau berenang. Waktu berenang dikasih ban boleh ya. Yang belum bisa dikasih ban ya Pak ya Pelampung kalau kita bilang. Yang dinilai bukan pelampungnya Pak. Nah tapi pelampung itu memampukan dia dari nggak bisa berenang saat ini dia bisa berenang. Berenangnya itu yang Bapak nilai. Jadi pelampung itu alat bantunya. Di sini yang tadi gambar yang tadi kotak-kotaknya itu adalah alat bantunya. Di situ kita kasih bantuannya supaya tujuan pembelajaran dia ngelihat pertandingan itu dapat karena yang kita nilai adalah membuat deskripsi atau menceritakan kembali sebuah pertandingan gitu. Nah kalau dia nonton pertandingannya tidak, gimana dia akan mendeskripsikan? Gitu maksudnya. Tujuan gini penilaian bapak akan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran bukan dengan bantuan yang diberikan. Setuju ya? Tujuan pembelajarannya, makanya di awal tadi tujuan belajarnya dia ini apa? Bapak sudah menyiapkan penilaiannya ini. Untuk bisa memampukan supaya anak-anak sampai kemampuannya di sana, ada alat bantu yang Bapak pakai. Tetapi penilaiannya tetap merujuk pada tujuan pembelajaran itu. ya Boleh, makanya nah, saya bilang tadi, boleh dalam bentuk performance, boleh dalam bentuk tes. Kalau mereka harus menghadapi tes tulis, tes tulis mereka harus hadapi. Tapi dipersiapkan, yang penting dalam prosesnya. Anak yang dia terbiasa seumpamanya audio, dia harus belajar juga menjawab tes tulis. Itu maksudnya. ya Dipersiapkan di sana, di pas, ya akhir tahun. Pilihan KKM. Yang membuat KKM itu rumit adalah sebenarnya eh, sistem. Sistem yang kemudian Bapak-Ibu ikuti semua. Pak Habib, ada tiga cara buat KKM. Apa nih satunya? Kompleksitas daya. Ya, kompleksitas Pak, infek juga, terus dari kemampuan juga seperti itu. Ya. Terus kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk matematika dapatnya 75? Udah tahu anak-anaknya nggak mampu dapatnya 75. Soalnya tahun lalu 74 Pak. Loh soalnya tahun lalu 74? Ya kalau soalnya tahun lalu 74. nih Pak Kabib sebenarnya sudah melihat. Anak-anak saya itu loh Pak. 75 itu bukan Pak. Dia itu sebenarnya 65. Kalau sebagian besar anak-anak Bapak Ibu 65. Maka seharusnya KKM Bapak Ibu itu 65. Bukan 75. Kriteria ketuntasan minimal KKM itu. Jadi kalau kriteria ketuntasan minimalnya tinggi. Kriteria ketuntasan maksimal namanya Pak. Jadi sebenarnya secara teori, secara konsep KKM itu Bapak Ibu setiap tahun akan berubah. Karena ada intik siswa, karena ada daya dukungnya, karena ada kompleksitasnya. Bisa jadi siswa yang datang di tahun ajaran berikutnya itu tidak memiliki kemampuan yang sama dengan siswa yang Bapak Ibu sebelumnya. Yang kemudian dilakukan sistemnya masa kemarin 75 sekarang 70 gitu ya. So, 65 sekarang. Nah, itu yang Bapak Ibu guru penggerak harus bisa jelaskan. Konsep KKM itu bukan setiap tahunnya nambah tapi berdasarkan intiknya anak-anak. Kalau intiknya dia rendah, Bapak Ibu paksakan 75, yang terjadi adalah Bapak Ibu uh, uh, apa namanya? Meremidinya berkali-kali sama anak-anak. Anak-anak ya, belum mampu, Bapak-Ibu remedi. Bapak-Ibu paksa dia supaya 75. Yang jadi korban siapa? Katanya berpihak pada murid, berpihak pada siswa. Anak yang jadi korban. Anak yang Bapak-Ibu korbankan. Sekarang gini deh, Pak Khabib, ya, saya gini, uh, Pak Khabib untuk dapat sertifikasi harus bisa dulu ngumpulin nilai berapa, 200 poin. 200 poin itu didapat dari mengikuti workshop selama 200 jam, kemudian berenang 2 kilo per hari, kemudian. Jadi sistem itu yang membuat kita kemudian ikut-ikutan ke sana. Sehingga kita ingin menggerakkan guru penggerak ini untuk lebih memahami lagi dan berani bilang, Bapak Ibu ini sistemnya sudah benar loh, sistemnya dibentuk benar loh, bukan sistemnya yang keliru bahwa KKM itu gini cara nyarinya. Nah kenapa kemudian cara nyarinya ini uh, tidak dilakukan sedemikian rupa? Kenapa saya tahu? Di sekolah Diat Mika itu, dan saya sudah pengalaman, menggunakan berbagai kurikulum Pak Kabin. Saya pakai kurikulum Australia Barat, Singapura, Montessori, kemudian Eropa. Yang berbeda dari kur kurikulum itu enggak ada sama kurikulum K-13. Kalau anaknya kelas 4 belajar hitung tambah kali, di Amerika belajarnya sama, hitung tambah kali, di Eropa belajarnya sama, hitung tambah kali, di Australia belajarnya sama lah yang bedanya apa toh? yang bedanya cara kita ngajarin hitung tambah kali, kalau di sini kan ngapalin satu kali gini, satu kali gini, gitu, udah aja selesai ulangan dilupain tuh kali-kaliannya, karena nggak ada keperluannya sama hidupnya dia tapi di, di pembelajaran di negara-negara lain yang pendidikannya seperti itu, mereka memaknai untuk apa sih kalian tahu tambah kali, seumpamanya 8 kali tujuh. Untuk apa kalian tahu 8 kali tujuh? Itu kan, di, di, ada soal cerita yang masuk di sana. Di, diajak anaknya memahami bahwa ilmu ini penting untuk kalian bisa hidup nanti. Gitu maksudnya, jadi mereka merasa perlu untuk melakukan itu. Gitu, gitu ya, Pak Khabib? Ya, kalau masalah KKM. Uh, konsep dari KKM itu dipakai di seluruh dunia namanya nilai rata-rata yang memang paling minimal dicari tetapi mereka melakukannya dengan dengan teori yang tepat yaitu melihat intik siswanya kalau intik siswa saya di satu daerah memang gak mampu apalagi gurunya kagak ada mau ngajar bahasa Inggris diajarin dengan guru uh, apa namanya guru IPA itu intiknya udah rendah jangan harap KKMnya bisa 8 6 aja udah syukur, 5 bila perlu kalau kepala sekolahnya paham tentang cara proses pembuatan KKM, bapak ibu gurunya mengingatkan juga tentang proses KKM, maka di sekolah itu akan terbentuk KKM yang sesuai kriteria ketuntasan minimal. Tadi kata kuncinya, yang tadi kriteria ketuntasan minimal itu bisa dicapai oleh banyak banget anak-anaknya, bapak ibu gitu ya, karena ada kurva normal tadi, minimal segini aja bisa deh lolos gitu. Nah kalau kurva, kayak kita ini loncat ya, kan ada tuh bar untuk meloncat. Itu minimal aja dipakainya. Kriteria ketuntasan minimal. Nah, dari cerita ini yang yang yang ingin saya sampaikan ke, ke Pak Khabib, tujuan pembelajaran tetap di benak kita di awal, sudah kita siapkan penilaiannya apa, membantu anak-anak mencapai kompetensi itu dengan bantuan yang tadi, bukan itu yang dinilai gitu. Nah sekarang yang di akhir PAS, tadi Bu Penny sempat sampaikan berapa persen PASnya itu Bu Penny ya, e, dua kali berapa Bu Penny? Tadi e, ulangan harian kali dua ya. terus ditambah PTS, tambah PAS, bagi 4, jadi 25 persen. 25 persen ya Pak Habibian, hmm. jadi yang proses tetap lebih tinggi ya Bu Penny ya? yang ulangan harian ya, tetap penting. Ya. nah di sana loh bapak ibu kumpulkan nilainya banyak di proses, proses waktu dia presentasi, proses dia waktu membuat ini ya bu Penia ya, proses dia membuat apa namanya tulisan itu dikumpulkan Pak Kabib, kumpulkan, kumpulkan, kumpulkan dari penilaian yang tadi 25 aja dipakai. Kalau saya lebih sedikit lagi bu Penny Jadi penilaian akhir semester tuh apa ya dipakai, tetapi dia tidak tidak signifikan karena di akhir semester, ya. Kalau lagi sehat gitu, ya. Kalau pemain tiba-tiba lagi sakit, ya, dulunya udah bagus, nilainya itu menentukan gitu. Itu kita pakai, sama seperti dokter. Itu kan dia melakukan beberapa penilaian: cek dulu ini, cek dulu ini, cek dulu ini, cek dulu ini, ada kemudian cek, cek itu kemudian dibagi. Kalau mau kan, kalau boleh nih, Bu Penny, nggak tahu ya sama Pak Habib, apa boleh tuh mamanya pas sama penilaian akhir. Semester tetap dilakukan, bentuknya kemudian diubah, bentuknya diubah, persentasenya juga disesuaikan. Anggaplah penilaian proses, Bapak Ibu, 70% itu adalah penilaian proses. Gitu, Bayangkan kalau anak-anak tahu bahwa anak-anak uh, kalian nilai akhir kalian di rapor itu 70% kalian dapat di kesehariannya. Termotivasi enggak dia untuk dia setiap hari perform yang terbaik? Gitu. Ya termotivasi dia, dia tidak termotivasi untuk perform terbaik aja, belajar aja nanti pas ulangan semester gitu. Kalau ulangan semester apalagi dia akan menghalalkan segala cara untuk ulangan semester itu. Ya membuat kerpekan lah, mencontek lah. Karena itu adalah nilai finalnya dia. Tapi kalau kesehariannya Bapak Ibu tinggikan nilai prosesnya, maka Bapak Ibu akan melihat anak-anak yang bersemangat untuk proses tersebut. gitu Nanti yang dinilai sumatif tengah sama akhir, baru kemudian tetap mendapatkan nilai. Gimana Pak, enggak bisa nih soalnya sistem itulah dibicarakan. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Karena guru penggeraknya memang akan melakukan itu. Nanti kalau udah jadi kepala sekolah, siap-siap ya Bapak Ibu, karena peraturan Permen 40-nya udah keluar tuh. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat guru penggerak, nanti kalau ada yang pensiun Bapak Ibu bisa menjadi kepala sekolah. Tujuannya bukan dapat gaya-gayaan, jadi kepala sekolah, enggak. Tapi untuk membangun lingkungan belajarnya, anak-anak itu Bapak-Ibu bisa rubah. Intik KKM itu bukan yang salahnya KKM-nya. Cara kita meng -kan itu yang masih keliru. Itu jadinya Bapak-Ibu bisa merubah lagi. Oh penilaiannya masih ada pas Pak, sekian persen Bapak-Ibu bisa buat kebijakan. Penilaian yang paling banyak itu nilai ininya ya, prosesnya ya nah Jadi kebijakan-kebijakan itu yang akan membantu. Karena kalau kalau tidak seperti itu akan akan terus terlambat nantinya. Artinya yang dilakukan sama yang di akhir berbeda itu akan terjadi perkotongan. Kayaknya di sekolah penggerak saya ketemu salah satu guru penggerak di sekolah dampingan saya. Ketemu guru penggerak angkatan satu Wah, senangnya luar biasa. Kita belum pernah ketemu secara langsung tapi kita ngobrolnya banyak. Eh gimana pembelajaran? Eh gimana gininya? Gimana gitu seperti sudah kenal lama itu Baik Bapak Ibu ini terima kasih banyak waktu juga sudah pukul 6.41 eh, diskusinya mudah-mudahan eh, bisa sedikit eh, memberikan apa ya sinar terang dari kegelisahan Bapak Ibu atau kegelapan selama ini gimana ya kekhawatiran nanti membuat pembelajaran berdiferensiasi itu semacam Bagaimana dan saya lihat memang penilaian ya hubungan pembelajaran dengan penilaian itu menjadi kunci penting dari Bapak Ibu dalam diskusi malam ini. Jadi mudah-mudahan kekhawatiran Bapak Ibu bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini nanti kesulitannya ada di penilaian bisa clear up malam ini dibungkus pakai karet dua. Gitu ya. Baik Bapak Ibu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebelum diakhiri boleh foto dulu ya Bapak Ibu. Bagi yang um, bisa menyalakan kamera, ini ada kurang lebih 70 peserta. Jadi saya akan foto beberapa kali untuk mencakup semua Bapak-Ibu. Baik, yang pertama saya hitung sampai tiga. Satu, Ibu ini angkat tangan. Mara. Satu, dua, tiga. Oke, okay. yang kedua saya foto lagi sekali. Satu, dua, tiga. Dua. Yang ketiga, terakhir, Bapak Ibu, saya butuh lagi sekali satu, dua, ya bergaya, semua nih. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih atas sesi hari ini. Terima kasih atas kesabarannya menunggu saya di ruang ini. Uh, Mudah-mudahan kita jumpa lagi di sesi modul-modul berikutnya. Saya pamit dari ruang ini, Bapak Ibu.